Kak cek review mainan sama yang itu kak yang warna merah ah, ayo kita cek teman-teman wih lihat merah-merah ini apa ya strawberry bukan teman-teman wow bukan ternyata teman-teman ini ceritanya gerbong kereta api dari mana kakak kak tahu teman-teman Lihat. kalau kereta api pasti ada rodanya tuh yang ini ada rodanya tuh rodanya ada 4 wow, coba kita taruh di rel kereta api deh biar teman-teman percaya tuh kan bener ini emang gerbong kereta api jenis barang teman-teman wih mantul